Baik, sebelum kita ke ramalannya, saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum Dan tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi Jika kamu merasa kurang cocok dengan ramalan ini, silahkan cari yang lebih cocok dengan anda Jika anda merasa cocok dengan ramalan ini, stay trust di channel ini Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan mengambil kartu tentang Capricorn secara umumnya dan setelah itu kita akan mengambil kartu kepada seorang Taurus secara umumnya. Dan setelah kedua kartunya kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu tentang support ataupun energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak. Jadi di sini kita akan mengambil support energi kepada seorang Capricorn. Dan selanjutnya, kita akan mengambil support energi kepada seorang Taurus secara umumnya. Dan setelah itu, kita akan mengambil kartu tentang kesimpulan ataupun yang memperkuat masing-masing zodiak -masing kepada hubungan ataupun kepada pasangan masing-masing. Dan pertama, kita akan mengambil kesimpulan kepada seorang Capricorn dan setelah itu kita akan mengambil kesimpulan kepada seorang taurus secara umumnya oke okay, sebelumnya kita mohon maaf karena suaranya agak bising karena kebetulan kita mengambil video ini dalam keadaan hujan dan petir namun itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuaskan para sahabat zodiak 48 nah langsung saja di sini kita akan buka kartu tentang seorang Capricorn dan Membacakan tentang seorang Capricorn Kepada pasangannya Dan kartunya adalah Ten of Cups Secara umum Ten of Cups itu dilambangkan dengan 10 piala yang mengartikan Sebuah kebahagiaan Ataupun bersiap untuk kejenjang yang berikutnya Ataupun yang diartikan juga Sebagai bersiap-siap Untuk mendapatkan Sebuah keluarga kecil yang artian kamu akan mendapatkan sebuah keturunan, dan untuk seorang Capricorn, usaha yang kamu lakukan selama ini kepada seorang Taurus akan membuahkan hasil di dalam waktu-waktu yang dekat ini, ataupun di dalam kurun waktu yang dekat ini. Seorang Capricorn selalu berusaha untuk membahagiakan pasangan dengan cara apapun dan dengan pengorbanan apapun ia akan lakukan. Di sini, seorang Capricorn berjuang keras, tidak lain hanya untuk kebahagiaan keluarga ataupun pasangannya. Dan seorang Capricorn akan berjuang mati-matian dan sungguh-sungguh dan tidak akan mengenal lelah demi kebahagiaan seorang pasangan. Namun di sini tidak jarang juga seorang pasangan akan melakukan pengkhianatan kepada seorang Capricorn meskipun Capricorn telah berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangannya. Di sini terlihat... Kesempurnaan ataupun kebahagiaan yang didapatkan Capricorn dari pasangan itu sangat bertolak belakang Ataupun akan berujung pengkhianatan apabila seorang pasangan Capricorn tidak mengetahui sifat Capricorn sesungguhnya di sini juga digambarkan seorang Capricorn memang agak terlalu cuek ataupun terlalu tidak mementingkan pasangan itu Dikarenakan seorang Capricorn berjuang di luar untuk mendapatkan kebahagiaan dan untuk memenuhi segala kebutuhan dari seorang pasangan, di sini seorang Capricorn tidak mau apabila pasangan meminta kepadanya. Ia tidak dapat memberikan ataupun mengabulkannya. Namun, di sini Capricorn berjuang keras agar kejadian seperti itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan nyata. Biarlah Capricorn akan bekerja keras demi kebahagiaan seorang pasangan, dan support energi yang didapatkan oleh seorang Capricorn adalah. Penaik of one naik of one secara umum Diartikan seorang pria Yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Ini bisa saja seorang sahabat partner akan rekan kerja Ataupun orang terdekat seorang Capricorn Di sini Capricorn akan bertanya Kepada sesuatu tersebut Bagaimana cara untuk membahagiakan Seorang pasangan Meskipun ia sudah melakukan Semua usahanya namun Di sini Capricorn akan Merasa sedikit ada kecurigaan tentang pengkhianatan dari seorang Taurus Di sini, direktur tersebut menyarankan Ataupun memberikan motivasi yang sangat tinggi dan positif Kepada seorang Capricorn bahwasanya Capricorn harus melakukan tindakan yang tegas Kepada seorang Taurus Karena kalau dibiarkan lebih lama lagi Capricorn akan tertekan batin ataupun sakit hati yang mendalam Sehingga Capricorn akan mengalami penurunan di dalam kesehatannya Dan di sini ia menyarankan bahwasanya jikalau Capricorn sudah benar-benar serius kepada Taurus untuk melangkah maju dan menentukan langkah kejenjang yang berikutnya ataupun memulai awal yang baru dengan seorang pasangan yaitu Taurus dengan memulai keluarga yang baru ataupun jenjang yang berikutnya apabila seorang Capricorn masih berpacaran pria tersebut akan menyarankan untuk kejenjang pernikahan ataupun memulai awal yang baru untuk sebuah hubungan asmara dengan Taurus dan untuk kartu kesimpulan ataupun yang memperluas seorang Capricorn adalah The full The full secara umum diartikan adalah permulaan. Jadi, di sini seorang Capricorn akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang ia impi impikan dengan pasangannya yaitu Taurus dengan dukungan ataupun support motivasi yang diberikan oleh seorang pemuda yang tidak lebih usianya 30 tahun dan ia akan menyarankan untuk memulai awal yang baru bersama pasangan dan disinilah pelihatan dekul menyimbolkan bahwasannya permulaan kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang Capricorn bersama terus adalah dengan melangkah ke jenjang yang lebih serius ataupun ke jenjang berikutnya. Di sini juga dekul menandakan bahwasanya kebahagiaan seorang Capricorn yang sudah berumah tangga akan mendapatkan keturunan di dalam waktu dekat ataupun di kurun waktu yang tidak lama lagi. Di sini. Adalah sebuah awal kebahagiaan Seorang Capricorn kepada pasangannya Yaitu Taurus Selanjutnya kita akan membuka kartu tentang Taurus Kepada Capricorn Dan kartunya adalah Ten of Swords Ten of sword Ataupun sepuluh pedang Itu secara umum diartikan pengkhianatan Dari orang-orang terdekat Ataupun dari dalam diri sendiri, di sini terlihat jelas asmara seorang Taurus kepada seorang Capricorn adalah Taurus memang betul-betul serius menanggapi tentang seorang Capricorn untuk menjalani ataupun memulai kehidupan yang baru, namun di satu sisi seorang Taurus selalu terikat dengan seseorang yang ia idam-idamkan di sini. Kasih sayang yang diberikan seorang Taurus kepada Capricorn itu belum utuh 100% namun di angka 75% dan 25% lagi masih terbagi kepada orang yang dilihat ataupun orang yang disukainya di luar sana. Di sini Taurus memang menanggapi seorang Capricorn dengan serius sebagai pasangan namun di angka 25% lagi seorang Taurus menanggapi ataupun membuka hati kepada orang lain di angka 25% sehingga orang lain tersebut bisa masuk kepada kehidupan seorang Taurus di dalam sebuah asmara. Di sini orang lain tersebut akan memberikan perhatian yang lebih kepada seorang Taurus apabila seorang Capricorn sedang sibuk bekerja ataupun sedang fokus bekerja. Di sini juga kelihatan bahwasanya pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang Taurus itu dari dalam dirinya sendiri dengan membuka peluang ataupun dengan bercerita kepada seseorang yang ia kenal ataupun yang sudah ia idam-idamkan ataupun yang bisa dikatakan ia sudah mulai tertarik kepada seorang tersebut. di sini juga seorang kaus kelihatan sedang merindukan kasih sayang ataupun pengertian. Plus perhatian dari seorang Capricorn, maka dari itu seorang Taurus akan melihat perhatian tersebut dan mendapatkan perhatian tersebut dari orang lain. Di sini tidak lain dan tidak mungkin orang tersebut akan masuk ke kehidupannya dan akan merusak hubungan seorang Taurus dan Capricorn. Di sini juga kelihatan bahwasannya seorang Taurus juga betul-betul ingin memiliki Capricorn secara seutuhnya, namun Taurus tidak ingin dicuekan ataupun tidak ingin kekurangan kasih sayang dan perhatian dari seorang pasangan. Maka dari itu, seorang Taurus akan melakukan pengkhianatan dari dalam diri sendiri Sehingga ia mencari perhatian di luar dari seorang Capricorn Di sini seorang Taurus juga sangat mengidamkan atau mendampang Serta menunggu-nunggu perhatian yang full ataupun kasih sayang yang utuh dari seorang Capricorn kepada seorang Taurus Namun di sini Capricorn sudah betul-betul memiliki hasrat yang tinggi Untuk berjodoh ataupun untuk memulai langkah yang baru dengan seorang Taurus Namun Taurus terkadang hanya 75% banding 25% 75% ia menginginkannya Namun di 25% ia selalu merendukan kasih sayang Ataupun haus akan pengertian dan perhatian Dan kartu support energi untuk seorang taus adalah Queen of Cup Queen of Cup secara umumnya itu diartikan Seorang wanita yang sudah matang ataupun yang sudah dewasa di sini Queen of Cup itu dilambangkan atau diartikan sebagai seorang sahabat yang dekat dengan seorang Taurus. Di sini kelihatan bahwasanya Taurus akan menceritakan hubungan asmaranya ke kepada seorang tersebut dan orang tersebut akan memberikan motivasi ataupun ingin memberikan masukan yang lebih positif kepada seorang Taurus. Namun di sini kelihatan bahwasanya seorang Taurus tidak menceritakan seutuhnya ataupun seluruhnya yang ia alami tentang pasangannya Capricorn sehingga orang tersebut memberikan motivasi untuk meneruskan hubungan bersama seorang Capricorn dan di sini Taurus memendam sendiri hasrat keinginannya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang Capricorn dan disarankan kepada seorang Taurus bertutur teranglah kepada sahabatmu agar sahabatmu memberikan jalan keluar yang bagus untuk asmaramu dengan seorang Capricorn di sini disarankan juga kepada seorang Taurus Agar tidak bercerita kepada media sosial Ataupun kepada orang lainnya Yang memberikan peluang mereka Untuk memberikan perhatian Di sini kelihatan bahwa Taurus Akan kehausan perhatian dari seorang Capricorn Namun di sini seorang sahabat tidak mengetahuinya Sehingga sahabat tersebut tidak bisa memberikan Motivasi ataupun masukan yang lebih serius Kepada seorang Capricorn Di sini seorang sahabat tersebut Akan memberikan masukan bahwasanya Ia akan Menginformasikan kepada bahwa Capricorn adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab di dalam hubungan asmara, dan untuk kartu Persimpulan yang didapatkan oleh seorang Taurus adalah The Devil. The Devil, secara umumnya, itu dikartikan sebagai keterikatan ataupun keterikatan yang terbelenggu di sini. Seorang Taurus mendapatkan perhatian dari seorang yang ia baru kenal sehingga ia melupakan seorang Capricorn sebagai seorang pasangannya. Di sini Taurus tidak membayangkan seorang Capricorn berjuang untuk kebahagiaan ataupun kesempurnaan hubungan antara Taurus dengan Capricorn. Di sini kelihatan bahwasannya di Devil, seorang Taurus sudah bergantung perhatian kepada seseorang di luar dari seorang Capricorn. Dan di sini kelihatan jelas juga bahwasanya pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang Taurus itu dari dalam diri sendiri dengan mencari perhatian dan Pengertian serta kasih sayang di luar Dari pasangannya yaitu Capricorn Di sini sahabat memberikannya Motivasi yang tinggi atau masukan yang positif Untuk meneruskan hubungan Kepada seorang Capricorn Jadi disarankan untuk seorang Taurus Harus bersikap tegas Dan lebih teliti lagi kepada Seorang Capricorn Sehingga akan berbuah manis di kedepan Harinya Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang Amalan pasangan seorang Capricorn Dan Taurus semoga bermanfaat